Bapak-Ibu yang saya hormati, tahapan selanjutnya adalah menu forum madrasah. Di mana di dalam menu ini, kita dapat berkomunikasi dengan seluruh warga madrasah yang terregister atau login di dalam menu e-learning atau aplikasi e-learning. Seperti ini. Dan kita bisa membuat status di dalam aplikasi ini atau di dalam forum ini. Apa kabar? semua siswa dan sis, siswi MTS N5 Serang kemudian kita klik bagikan dan nanti akan muncul seperti ini anak akan memberikan komentar di bawah seperti ini bisa men-like dan lain sebagainya. Sekian untuk menu format Madrasah.